Channel yang paling oke, okay. kembali lagi di channel ini Lesleku. Nah guys di video kita kali ini kita akan bermain seperti biasa kita akan sharing bermain game-game yang bisa menghasilkan uang. Nah mantap banget kan buat kalian yang menonton video ini. Dan kali ini kita akan bermain salah satu game game ini tuh seperti game restoran. Jadi kita itu menservis beberapa customer agar kita bisa mendapatkan bill ataupun koin dari customer tersebut guys nah guys ini saya akan merekomendasi ini guys ya ini nama gamenya itu adalah coffee nama gamenya itu adalah coffee dan seperti yang kita lihat ini ya di di youtube ya ini banyak banget review dari game coffee ini guys jadi kalau dari reviewnya itu saya cek kemarin itu reviewnya itu sangat menarik guys sangat menarik dan bahkan banyak orang-orang luar yang mereview game ini gitu guys dan untuk kalian yang mau bermain game ini kalian bisa download aja di google play ya guys ya itu kalian klik aja coffee langsung nampak tuh guys nah ini di urutan teratas ini gamenya ya, guys ya dengan rating 4,6 ya guys kalian bisa download aja game-nya dan bermain gamenya guys oke guys uh, dan hari ini saya mau menjelaskan dulu tampilan dari gamenya tuh guys. Ini dia guys. Ini tampilan awal dari gamenya. Tapi sebelumnya guys. Sebelum kalian me, me, apa, mau bermain ini tuh. Kalian tuh harus login gitu. Login menggunakan akun Facebook kalian. Ataupun menggunakan akun Google kalian. Dan kebetulan ini saya login menggunakan akun Google ya guys. Dan ini tampilan awal di gamenya guys. Nah ini saya akan menjelaskan dulu isi dari tampilan awal gamenya guys. Yang pertama itu di sini Eh... Yang pertama, itu tampilan awal game. Itu di sini ada profil, ini profil kita beserta email kita, dimana kita daftar game ini. Dan yang koin ini adalah koin yang kita dapat ketika kita sudah menyelesaikan customer kita, gitu guys. Dan ini ada bintang ya ini guys. Ini bintang ini itu rating dari restoran kita nih, guys. Dan kemudian, seperti yang kita lihat, ini di bawah ini, ini di bawah ini beberapa bangku beberapa meja-meja uh, yang ada di restoran kita dan ini itu mejanya itu berbeda-beda setiap kapasitasnya guys ya seperti ini tuh ya guys ini kapasitasnya lima orang dan di bawahnya cukup uh, cuma tiga orang dan dua orang tiga orang lagi dan berbeda-beda ya guys ya dan ini ada tampilan seperti order guys nah ini order ini itu adalah uh, salah satu uh, salah satu apa ya orderan yang dipesan oleh customer kita guys. Jadi misalnya tadi tuh guys di table 1 ada customer dia memesan gitu guys ya. Jadi di sini nanti tuh ada tampilannya gitu guys. Tampilan orderan apa yang dipesan oleh customer kita guys. Dan ini banyaknya kita scroll ke bawah. Ini banyak tabela dan kita nih punya table sampai 8 gitu guys ya. Dan yang tengah ini gas ini menu Nah ini menu ini beberapa menu yang bisa kita buat guys Jadi ini tuh banyak Ini ada menu minuman, menu strawberry shake Menu cake dan banyak lagi ya guys Dan di menu-menu ini tuh guys Sebelum kita bisa membuat menunya tuh Kita harus mempersiapkan bahannya itu guys Dan seperti yang kita lihat ini ya Contohnya nih uh, menu cake Nah itu bahannya tuh ada butter, ada milk dan vanilla. Nah untuk mendapatkan bahannya Itu kita bisa langsung aja ke menu ingredients gitu ya. Nah, di sini tuh bahan-bahannya, guys. Ini tuh bahan-bahan bakunya tuh bisa kita collect, kita simpan gitu ya. Jadi ketika ini ya, guys, ini seperti coklatos, ini maksimal 6. Jadi kita ini udah menyimpan 6 coklatos. Jadi kita tinggal collect aja uh, coklatosnya Oke okay. setelah kita collect kan jadi bertambah ya jumlah coklatos kita ya dan ini yang paling atas ini semua jumlah coklat kita dan beberapa bahan lainnya yang nanti bakalan kita jadikan menjadi bahan jadi yang akan kita sediakan untuk customer kita guys dan yang menu terakhir ini menu exchange nah ini dia yang saling paling yang sukanya dalam menu dimana kita tuh bisa untuk withdraw hasil koin kita dan mengubahnya ke USD guys, oke okay guys dan yang kita langsung aja ya bermain gamenya guys ya yang pertama ini ya guys ini kitanya ada di table satu nih kosong kita akan ambil aja lima uh, orang tamu yang akan duduk di meja kita guys dan ini karena kebetulan sudah menjadi lima dan ini pun ada lima orang jadi kita klik aja place dan kita pilih ya mana yang cocok ya bangku mana yang cocok untuk mereka dan ini ya kita pilih ini bangku pertama dan oke okay, full nah ini kan udah full ini ya guys ya jadi ini tuh mereka tuh sedang berbincang-bincang ini berbincang-bincang menu apa yang bakalan mereka pesan gitu guys dan di sini tuh kita hanya menunggu aja guys menunggu hingga nanti mereka sudah mem uh, memesan makanan apa yang ingin mereka pesan guys. Jadi kita di sini menunggu sembari menunggu kita bisa memasukkan tamu lagi ke bangku yang kosong guys. Seperti ini guys. Ini kan ada bangku lagi yang kosong di table 2. Kita tinggal klik aja guys, place. Nah, setelah kita klik kita pilih tamu mana yang cukup untuk meja dua tadi gitu guys. Kita akan pilih tamunya 4, oke. Okay? Jadi meja di table 2 ini cukup untuk tempat tamu guys. Jadi di sini kita menunggu menunggu mereka untuk berbincang, untuk memesan apa yang ingin mereka pesan guys. Caranya cukup gampang ya guys ya. Jadi kita ini seperti apa ya? Kita lebih teliti lagi dengan customer gitu guys. Dan ini seperti game yang buat kalian itu yang suka-suka apa ya? Suka jadi waiters gitu ya. Apa suka melihat tamu, suka melihat restoran, game-game restoran tuh kalian bisa aja main game ini guys. Oke guys, ini lama banget ini ya mereka pesan makanannya guys ya. Ini tuh guys, ini ada waktunya guys. Nah ini waktu customer itu berbicara. Jadi batas mereka berbicara mungkin mereka bisa memesan lebih cepat dan bisa juga pas dengan waktunya guys. Jadi guys, ini kita tunggu aja guys ya sampai mereka itu bisa mesen gitu ya. Janganlah sampai mereka udah duduk tapi nggak mesen kan itu nggak bener lah gitu guys ya. Tinggal tendang aja guys. Nah guys, ini jika kalian mau lihat tampilan order kalian bisa lihat nah di menu order ini ya guys ya. Dan ini kita udah lihat. Nah, ini ada keterangan get order, get order. Jadi, itu menandakan bahwa customer kita itu udah mesen makanan gitu, guys. Nah, ini kita klik aja ini ya guys ya, get order. Oke, jadi orderannya sudah kita terima ya, guys ya. Jadi, setelah kita terima orderannya, guys, kita tinggal membuat orderannya, guys. Biar mereka tidak menunggu lama dan kita bisa dikasih rating yang menarik gitu, guys. Oke kita klik aja menu order dan kita lihat ini ya guys ya di table satu tuh mereka tuh memesan biskuit sama croissant with butter, strawberry shake dan cake dan hot chocolate Oke kita langsung menyelesaikan pesanan di table pertama aja guys ya Yang pertama biskuit ya guys kita cari dulu menu biskuit Biskuit mana ya biskuit Menu biskuit dimana ya menu biskuit Oke ini menu biskuit yang warna warajonya guys ya dan kita tuh udah punya semua bahan bakunya guys jadi kita klik aja prepare ya guys ya. Oke menu biskuit udah kita buat sekarang menu apa lagi kita bisa lihat. Uh, Chocie sun with butter dan strawberry shake. Oke kita buat nah, ini dia guys satu sama strawberry shake ya strawberry shake di strawberry shake. Nah ini strawberry sick Oke okay. Sekarang Ya ini dia guys Ini Kalau game-game seperti ini tuh guys Ini tuh kita tuh harus sabar ya guys Sabarnya gimana Karena di game-game ini tuh Banyak banget iklan yang keluar guys Jadi kita harus apa ya ya sama-sama maklum lah gitu ya namanya kita juga tidak eh, dapat cuan dari game ini gitu guys ya Mereka pun juga pengen dapat duit dulu du, du. mereka pun pengen juga dapat duit dari aplikasi mereka dengan cara kita menonton iklan yang ada di aplikasi mereka gitu guys ya oke kita close aja iklannya Oke okay. jadi tinggal menu cake dan hot chocolate ya oke okay. cake dengan hot chocolate oke okay, cake kita buat dan hot coklat nah ini oke okay. jadi di table satu itu kita udah clear ya guys ya karena udah clear pesanannya jadi kita serve kita antar makanan ke mereka guys nah terlihat ini guys ya ha, setelah kita antar mereka tuh sedang makan makanan kita guys dan kita lanjut aja langsung guys ke table 2 guys karena mereka belum ada kita lainin dari tadi oke okay. menunya strawberry shake coffee cake dengan strawberry shake oke okay. jadi strawberry shake nya ada 2 coffee-nya ada satu sama cake ada satu Oke. Okay. Uh, strawberry sick. cake -nya satu Strawberry sick-nya 2. Cake-nya Strawberry, siknya dua sama keviet. Kaf, ya, coffee, coffee. Ya, coffee. Oke, okay. sudah lengkap. Oke, okay, kita serve. Oke, okay, guys. Nah, dua ini tuh udah kita serve, ya guys. Dua ini udah kita serve, dan terlihat ini, ya, guys. Ini mereka tuh lagi makan, dan juga ada ini, guys. Oh. Uh, Waktunya guys, waktu dimana mereka tuh selesai makannya guys. Nah, mungkin kalian bertanya ya, bagaimana cara mendapatkan koinnya gitu. Cara mendapatkan koinnya cukup gampang ya. Seperti tadi kita lihat, kita hanya melayani customer dan kita bisa mendapat koinnya setelah mereka selesai makan guys. Untuk mengetahui kapan mereka selesai makan, kalian bisa lihat ini ya, waktu yang ada di sisi sebelah kiri. Ini 3, 3 jam 43 menit dan yang table 2 itu 3 jam ya guys ya jadi setelah selesai waktunya itu mereka udah selesai makan dan kita bisa collect koin mereka guys nah ini saya kasih contohnya ini table 3 nih saya sudah waktunya untuk mengambil bill mereka guys nah, nah mantap kan jadi kita dapat 5 koin dari customer yang di table 3 dan untuk bisa double koinnya kita harus nonton iklan dulu guys jadi caranya cukup gampang ya guys ya jadi kita hanya cukup apa ya telaten aja dalam melayani customer kita sehingga kita dapat koin dan kita bisa menukarnya nanti guys dan untuk mendapatkan double koin seperti yang kita lihat ini guys kita tuh harus nonton videonya guys dan videonya itu sekitar 30 detik ataupun 15 detik paling cepat gitu guys ya dan oke okay, ini videonya udah selesai guys kita lihat ya guys nah kita sudah berhasil dapat double koin guys mantap banget ya guys ya kita hanya klik klik klik dan dapat koin guys dan sekarang kita mau cek dulu ke bagian withdraw jadi buat kalian yang sudah mengumpulkan koinnya kalian bisa withdraw nah guys ini bagian withdraw tapi guys sebelum kita bisa mengwithdraw ke akun kita kita harus menukar dulu koinnya nih ke usd gitu guys ya jadi ini koin kita nih harus kita tukar ke usd dan seperti kita lihat di sebelah pojok sebelah kanan ini ya guys ya ini ada hitungan konversinya hitungannya tuh sekitar 119 koin itu sama dengan 0,01 USD jadi ketika kalian mendapatkan 119 koin kalian udah mendapatkan sekitar 0,01 USD jadi kalau mau dapet sekitar 1 USD kalian bisa hitung aja sendiri ya guys ya itu bisa untuk withdrawnya <laughs> Oke okay, dan untuk withdraw ini yang aku suka dari game ini tuh banyak banget opsi yang bisa kita withdraw guys ada akun Coinbase, ada akun RTM, Payeer Perfect Money, Amazon Paypal, Litecoin dan akun Binance kita guys, nah ini mantep banget ya guys, banyak banget akun opsi yang bisa kita withdraw di dalamnya guys, ini karena ini email saya, ini email luar jadi akunnya ini, tapi kalau kalian menggunakan email Indonesia itu ada opsi withdraw ke akun dana dan akun OVO kalian guys, oke, okay. dan untuk minimal withdrawnya ini udah jelas ya keterangannya ya. ini ada keterangannya di bawah ini 0,19 ke akun coinbase dan beberapa ya sampai ke akun Paypal 1 USD dan akun Binance 2,020 USD guys nah mantep banget game ya guys ya jadi kita tuh hanya melayaninya dan kita tinggal nunggu kapan mereka selesai makan guys nah guys uh, untuk video selanjutnya mungkin kita akan berbagi tips ataupun kita akan memberikan sebuah kalkulasi Berapa, tentang berapa yang bisa kita hasilkan ketika kita bermain game ini full selama sebulan guys Jadi kalian bisa cek untuk video berikutnya guys Dan terima kasih sudah menonton video ini Semoga kalian dalam kondisi sehat Jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang baru bergabung channel ini Dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan share ke teman kalian Agar video ini bisa dinikmati juga buat teman kalian guys Oke guys sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih saya Leslieku Bye